Ini saya akan berbagi informasi, berbagi konten tentang makanan tradisional Sunda yang alhamdulillah masih ada beberapa yang bertahan ya. Nah, ada sebagian juga yang sudah hilang karena memang satu pengrajinnya juga sudah tidak ada ya. Kemudian kebutuhan apa namanya konsumen juga sedikit sudah mulai berkurang. Nah ini kebanyakan eh, makanan khas Sunda itu berbahan singkong ya Orang Sunda menyebutnya sampe gitu ya Nanti seperti apa akan dijelaskan oleh teman saya ibu guru yang akan mendeskripsikan makanan-makanan khas ini Oke ikuti selanjutnya sahabat semoga ini memberikan manfaat Assalamualaikum hari ini Siswa kami akan e, mensosialisasikan sekaligus mengenal beberapa makanan tradisional Sunda yang sudah hampir punah ya, tapi alhamdulillah di pasar pagi e, orang tuanya turut membantu menyiapkan keperluan siswa-siswinya, putra-putrinya. Ibu, mangga silakan dideskripsikan. Inilah jajanan khas Sunda ya, tradisional yang... Alhamdulillah sekarang masih ada ya. Ibu Mangga diperlihatkan satu-satu diberi tahu ini apa makanannya namanya apa? Ini adalah, e, semuanya ini dalam makanan khas e, orang Sunda. Yang ini comro. Comro itu olahan dari singkong di dalamnya ada oncom dan digoreng makanya disebutnya comro. Oncom di jero ya bu? Ya. Sedangkan yang ini ada yang warna hitam Ini namanya jiwel Jiwel ini sama dari singkong Tetapi singkongnya itu dijemur e, dulu Lalu dibiarkan beberapa hari Sampai menghitam Baru diolah, ditepung Menjadi namanya jiwel Rasanya nah, itu apa bu? Itu manis Manis? manis ditaburi oh. dengan kelapa Kelapa yang pakai gula Ya. Pasir uh, uh, Oke. Okay. Ya. Kalau yang ini adalah Sama seperti getuk Yang lainnya Tapi kalau orang Sunnah menyebutnya Lenden uh, gul, Pakai gula merah Dan ditaburi dengan kelapa Sedangkan Yang ini ya, Ini adalah Gurandil Gurandil hmm. dari singkong Tapi dari tepung Tapiokanya Diberi warna, ditusuk-tusuk seperti sate, ditaburi dengan gula pasir. Itu diolahnya dikukus, dibakar, atau bagaimana? Di... Bukan, bukan, bukan, bukan, Oh, direbus, direbus. bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, Lalu di itu sama Bu Itu namanya apa, Bu? Namanya apa, Bu? Grandil. Gemblong, ah, ah, Oh, oh juga sama. Iya, sama namanya hmm. Grandil. Tadi ber saya, saya tahunya itu Bu Grandil oh, yang ini tadi. Ini Cuma uh. beda, beda bahan. Oh, bahkan. Beda oh dari gitu. Tapioka kalau ini dari singkongnya. Oh, bukan Grandil, maaf. Jala-jala. Jala-jala. Oh iya. Oke, okay, iya. ada ada ada Jala -jala. ada revisi nih. Ternyata makanan ini mana Bu? Lihat sekali lagi. Ini. Itu jala-jala nah, yang tadi. Yang ini adalah gurami. Okay, ini dari singkong yang langsung diparut, kalau ini dari tepung tapioka. Oke. Ya. Dan yang ini ada lagi pakai sama. Ini dikukus dulu singkongnya, lalu ditumbuk halus dan ada cetakannya. Seperti cetakannya seperti apa tuh ya? Gimana mas selera? Ini. Apa? di, di parut, di, di, di selalu lalu Oh, getuk di, ya, uh, getuk, getuk. Oh, getuk, getuk klindri. Klindri. Oh, getuk nah, Pakai uh, manisnya gula putih, boleh biar menarik pakai warna-warna. Oke, okay, banyak sekali cil... ya? Taburi kelapa. Yep. Manis, nah, kalau yang ya. ini adalah gemblong. Nah, yang saya tahu gemblong tuh yang ini ya, bu. Gemblong ini sama, tetapi di Dalamnya Ada pakai oh, pisang irisan pisang ya? Iya. digoreng lalu di Mengincahkan gula iya. iya, iya. gulanya gula... gula gula gula merah juga bisa ya bu? Nggak bisa. Okay, okay. Namanya gemblong. Berarti manis ya itu? Manis. manis. Ya ini. Wow adalah... banyak sekali itu. Nah warna-warni ini adalah namanya putu tumayang ya ini yang mana buku mayang, buku yang ya. ini ya ini olahan dari singkong tapi dari tepung tapioka oh, orang yang. sudah bilangnya aci sampe ya aci bu aci iya okay, okay, betul okay. udah pakai rasa manis dan setelah jadi ditaburi sama kelapa itu yang tengah apa bu yang ini adalah uh, itu ada ada jendil jendil apa ya bu di tengahnya <laughs> pakai itu, so. itu pisang namanya apa putri bu irinoong ah putri noong oh di tengah ada yang noongnya ya biar <laughs> menarik pakai yeah, warna yeah. yang berbeda betul itu yeah. kadang kala apa namanya casing lebih menarik gitu yeah, ya daripada yeah. rasa uh, uh. lalu selanjutnya apa bu uh, ini ini adalah masih olahan dari singkong cuma hmm. ini uh, dinamakan hmm. combrin -gari. comro garing garing Tengahnya apa itu, Bu? Uh, ada yang pakai tempe, ada juga yang pakai Oh, tempe jadi combro seperti combro, iya. Cuma ini di, dibuatnya lebih tipis, uh, digoreng kering. Oke, okay, namanya Bipis. combring, combro garing. Ternyata ada beberapa yang tidak saya tahu ini. Asing lagi ya. Ini crispy cipoll. Jadi dipotong. Kasapa crispy, ya. Bu Pira. Apa yang di Inggris? Ini cipoll. Hah. Kasapa crispy, petis crispy, crispy, crispy. crispy. Oke. Okay. Nah ini uh, keripik sampel ya, keripik singkong gitu ya. Nah karena di Sunda ya semua masyarakat uh, nah, nah, itu iya. menggunakan sama. bahasa Sunda. Itu apa sih Bu itu? Kremes singkong diparut kecil-kecil digoreng kemudian hmm. baru dikeluarkan ke dalam gula yang sudah rumah Dilumamam, ya, ya, dibikin ya. di, di, di, ya. kinca ya. Panas-panas dicetak. Oh Berarti itu Bahannya singkong juga bu sama ya. ada, yang singkong, oh, ya. ada yang singkong ada, ada yang ubi ubi jalar gitu maksudnya ya, ini mah dari berarti diparut ya bu ya diparut parut digoreng eh. sampai kering aduh banyak sekali ya, ini ya. namanya ini ngegemesin eh apa namanya bu Kremas. oh keremes keremes keremes uh, itulah uh, ya, ini itu itu apa bu uh, ini itu uh, ini adalah opak Sang Singkong juga. Langsung namanya betek otak sam. Iya. Kenapa otak sam? Pang? Karena ini dibentuk seperti otak, dijemur dulu, setelah kering baru digoreng. Di Berarti di itu uh, asin ya bu? Asin. Ya, asin, asin. Uh -huh. Rasanya? Wah, ibu masa. ini ada combro juga yang kecil-kecil apa ya Bu Ada ini oh, tuh ini. tadi combronya besar ya yang yang pertama cembronya besar beda, beda, beda. yang ini dibikin Aja. Mini yeah. oke okay. inilah uh, makanan khas Sunda jajanan pasar pagi biasanya ya Bu yeah. di pasar pagi oh. yang hari ini dikenalkan ibu gurunya ke anak-anak karena Memang mereka verbalisme ya, oh, tahu barang, tahu benda, tidak tahu Ay, uh, namanya. Berapa jenis makanan? Ini ada. Oh itu, oh, apa, itu ibu apa? Ibu mau beli? Ya? Penglaris ya. <laughs> <laughs> ya, anak-anak memang verbalisme ya, tahu barang, tahu benda, tidak tahu nama ya Bu. Ya, tahu ya. nama, tidak tahu barangnya. Ya. Ya. Yes. Ya yes, yes, oh, semoga. Nama. Ya, jajanan Sunda pasar pagi. Ya, anak -anak ya, Ya bisa menikmati ya, betul, Jadi, tahu apa itu. Jadi, betul bu apa. Nah, uh, semoga generasi sekarang juga kedepannya tahu makanan daerahnya sendiri, ya. bangga terhadap uh, makanan tradisionalnya ya, dan ya, uh, makanan tradisional Sunda tidak punah tergerus zaman oke terima kasih ibu guru yang cantik nah ini ibu gurunya nih ini ibu gurunya yang nanti akan mensosialisasikan sama Uh, Siswa-siswanya tentang jajanan uh, tradisional yang biasanya kita temui di pasar pagi, gitu ya. Di pasar pagi, nah ini kebanyakan olahannya berbahan singkong, ya. Orang sudah menyebutnya sampo, orang sudah menyebutnya sampo. Oke, okay, itu saja ya. Uh, Konten saya hari ini tentang makanan tradisional Sunda. Mudah-mudahan uh, makanan tradisional ini tetap ada, tetap eksis, uh, bisa ditemui dari tiap dekade, tiap zaman sekarang. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton konten saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Salam. Sehat, salam bahagia, sejahtera selalu.